oke ini apalagi aduh sil BOD macem-macem nah ini lagi bocah-bocah ini loh kalau lagi banyak pemain ini pasti bocah-bocah kampret banyak dateng udah nyampahin maruk juga pengen nguasain satu map parah bro bro ini harus gua laporin GM apa ya tuh GM tuh yang nonton Moga kalian kroco-kroco bisa kasih tahu tuh. Halo, si Lover, harus ketemu lagi di channelnya Simuni. Terima kasih buat kawan-kawan yang selalu mampir, hadir, dan saling ingetin juga untuk saya aktif main di gamenya dunia Sil BOD. Kali ini kita akan ngebahas sedikit informasi aja kenapa kalau namanya Simuni setiap channelnya menghilang itu pasti ada apa-apanya ya di dunia Elyos ini. Kalian harus tahu ya, ini saya kasih informasi aja biar kalian gak nanya-nanyain kalau saya lagi menghilang di dunia Sil dan mainin game lain dulu. Jadi setiap tahun game ini itu selalu ada perubahan untuk mengenai dari e, apa peraturan server ataupun juga eventnya ya Dan yang jelas sih sangat ngaruh sekali dengan sistem gameplaynya bro Seperti kemarin kan ada gameplay e, apa namanya permainan untuk naikin level dengan cepat Nah itu berpengaruh sekali dan saya tuh yang paling gak suka kalau misalkan ada berhubungannya dengan pengaruh dari sistem red nempa, bro. Dan ini makasih banyak. Ini, aduh, saya baru cek lagi email. Untung itu wawacan Makasih banyak kamu rajin banget ngasih telur sama <laughs> bro bikers ya itu ngasih kacang juga sirinya. Nantilah saya pasti akan gbein dan saya evolusiin ya. Semoga bisa jadi pet yang rare. Oke. Okay. <laughs> eh tapi ngomong-ngomong, kayaknya jangan-jangan ini. E, apa, di chat yang si Templar ada juga ya dia ya ya udah nanti kita cek aja yang jelas sih saya makasih banyak untuk bikers ya e, kemudian juga ada Wawacan juga terus Cloud Snap e, makasih banyak kamu dukungannya e, tetap pantau terus channel saya dan kasih masukan juga buat temen-temen yang selalu support yang pasti sih saya akan kasih informasi untuk e, apa namanya yang penting yang saya tahu ya dan yang jelas sih kalau untuk di channel saya sudah dari awal adanya channel ini itu untuk membantu para player yang memang free player ya alias meminimalisir lah penggunaan e, pembelian cash item nah yang jelas sih Uh, kita bukan, bukan munafik ataupun Nggak uh, mau maksain ataupun Nggak mau ngemodal ya untuk permainan Cuman kan alangkah lebih baiknya Kalau kita bisa menghemat dan memanfaatkan Fasilitas dari game itu sendiri Nggak usah harus buang-buang uang banyak ya bro Oke okay, kita coba cek dulu Ini apa sih ada menu baru Aduh lampu buat apa Nggak jelas gini ah. nih Aneh ya Allah Oke deh ganti dulu chat ya Nah kita coba tes dulu si Templar tuh kan ternyata si Templar juga banyak dapat emailnya Ini pasti dari anak-anak yang selalu rajin kopdar dan online ya Sekarang lagi offline mereka nggak <gat> tahu saya online ini wawacan lagi, kemudian ada cloud snap juga Uh, pasti TGD-nya XG kan Mantap sekali bro, nanti kita tempa Kalau untuk TGD mungkin Saya insya Allah bisa nempain sampai plus 9 nya Cuman kalau untuk yang armor lain Makanya saya itu agak menghilang Itu kalau ada event yang berbau-bau dengan e, narik player Ataupun meluncurkan produk dari IM Itu red tempat tuh jelek terus Saya sampai tujuh kali atau 8 kali ya kemarin gagal e, sampai gue jadi malas oh iya emang waktunya gue puasa untuk main game ini gitu kan ada beberapa bulan kalian bisa ngelihat historikal dari video saya yang pertama sampai 67 episode kemarin Gitu kalau saya hilang tuh pasti ada berhubungan dengan sistem tempah yang diganggu gitu loh entah kalau dibilang apa masa sih terus terusan apa gitu kan saya e, kemarin tempah hampir e, Samael X sama Hammer juga ada juga uh, item dari Bali ya, level 230-an sebelum kemarin dikasih ke apa ke penonton juga aku dapat gitu uh, apa palunya. Oke, okay, ini makasih dulu ke Wawacan. <laughs> Set GD-nya thank you bro. Ini ada jadi lengkap nih, nanti kita tempain lah ya. Kita tempelin lah minimal ke kelas 8 mah aman. Yang jelas kalian jangan coba-coba, saya cuma ingin nunjukin aja kenapa saya munculkan video ini Saya ingin kasih tahu ke kalian, ini loh penyakitnya di, di sil BOD ini Kalau udah e, datang e, apa namanya, e, oprekan mereka itu tentang e, red Ataupun memang kondisinya entah digimanain lah, yang jelas ini ada beda Oke okay, kita tester aja Jangan sampai kalian skip videonya kalian tonton satu kali aja cukup Dan kalian gak perlu nonton lagi asal tahu aja informasi yang saya mau informasikan ke kalian Mengenai sil di bulan Juni ini Untuk penempaan senjata di level 220an kalian yakin bisa sampai plus 7 itu bahkan sampai gak gagal pun bisa Tapi jangan coba-coba untuk plus 8 dan plus 9 nya ya bro Saya kasih warning aja karena kalian akan buang-buang cegel banyak sekali kalau kalian gan pinter nabung Nah untuk rubinya ya Kebenaran kemarin saya banyak banget ya hampir satu bang ya Ruby Makanya ini saya kasih lihat aja Saya ada 3 senjata di level 220 dan 230 mungkin ya nanti Tapi saya sih lebih incasnya ke G16 Karena saya memang belum sempat videoin dulu pernah berhasil juga bikin G16 Tapi saya lupa nggak record <laughs> Jadi kali ini semoga aja berhasil lah ya Walaupun saya memang udah enak banget ya kebayang sama kalian delapan kali gagal untuk pecah di plus 9 oke ini ada siapa oh Loli X eh, KS Cerati halo bro makasih banyak udah support Siap-siap <laughs> ditunggu kontennya katanya Oke ada aja ketemu Waduh makasih banyak kalian memang bener perhatian Kemarin saya pasti ada ag agak masalah ya Itu power supply nya ngedrop Itu karena mungkin sering dipakai main game-game berat ya Saya lagi seneng main game-game yang aneh-aneh <laughs> Untuk buang jenuh aja sih sebenarnya. oke okay, kita langsung coba aja untuk penempaannya kalian jangan coba-coba untuk plus 8 kalian polosan ya langsung tembak di gear langsung itu Wah, pasti buang-buang rubi lah yakin atau sih. dan kecil kemungkinan dapat hoki dari situ ini aja masih bisa gagal ya oke okay, ini plus 8 nya dan kita tes berarti barang saya yang ke, ke 9 ini ya barang saya yang ke 9 dan semoga aja nggak pecah dan saya udah pede aja lagi udah ngambil bahan-bahannya <laughs> bahan-bahan gain 16 oke okay. hmm. <maks> uh, udah baal gue sih udah gagal mulu jadi ya sudah itu salah satu alasan saya kenapa saya nggak bikin dulu konten A few moments later. Oke okay, kali ini kita akan coba buang penasaran juga untuk masalah mitosnya dari status kita ini adalah artisan yang memiliki tinggi red untuk nempak. Kita akan coba riset karena kemarin cuma 120 apa namanya waktunya ya. Kita naikin coba jadi 250 sampai 300 ya. Mana ya kemarin pasan aduh oh ini, ye ada riset statusku oke okay, kita coba langsung reset status ma bro kita harus kayaknya waduh oh, iya benar harus lepas dulu kecuali pet untuk mau reset statusnya berarti harus buka baju semua oke okay, deh waduh ngelek ya Oke, okay, beres kita sudah dipreteli. Jangan lupa juga itu loh, apa namanya? bipet itu harus dilepas ya. <laughs> Oke, okay, selesai. Sekarang status kita kembali ke 5 semua. Dan saya langsung isi aja lapnya di sini sekitar 250, eh 245 dong berarti ya. 245. Jadi pas 250. Nanti kita coba nempas sampai plus 8 dan untuk plus 9-nya saya naikin ke stamina eh, lapnya 300 dan ini atas strength Oke, okay, kita coba langsung tempain lagi. Yakinlah untuk untuk ke plus 7 itu udah pasti udah nggak ada masalah lah, kalaupun ada yang apes up di plus 7-nya itu ya anggap aja itu uh, apa nama hiburan ya. Tapi kalau udah gagal di plus 9, wah itu udah bukan hiburan lagi bisnis bro ini. Mereka lagi bisnis ya. Hai JM yang nonton, kalian lagi bisnis ya dan bisnis kalian kayak PKI bro. <laughs> Susah banget untuk yang free flyer tuh itu udah pasti karena teman-teman saya pun yang sama seperti saya gaya permainannya karena tiap karakter gamer itu pasti beda-beda ya, tapi ada aja yang sama. Jadi kalau yang memang menekan sekali untuk pembelian cash bukan pelit ya, tapi emang gaya style permainannya seperti ini gitu. Dia itu pasti nggak akan ada online. Nunggu sampai kondisi servernya agak sepi, bukan sepi maksudnya ya agak-agak normal lah ya. Nanti dia nyoba-nyoba nempak lagi. Nih kayak saya ini saya coba nemp coba nempak lagi, ngetes ngecek itu setiap minggu sebelum main aktif lagi ya. Jadi kalau pelit-pelit amat kayak ini sih si Olsen ya kayaknya ditinggalin lah lama-lama -lama. Paling ini regenerasi ya yang aktif sekarang ini paling bocil-bocil aja Orang-orang baru lah <tuh> Oke <Okay>. Aduh <tuh> Oke, okay, ini terakhir ya, saya tumpain juga, ini yeah. akhirnya walaupun kesayangan saya ini gak pernah dipelisin dari awal punya, tapi ya sudahlah. Untuk buang penasaran aja, ini kalau ke plus 8 saya gak berani pakai BRS, karena wow. eh, apa? Rentan ya, untuk level 220-an itu, itu kalau ada ya WNS lah ya. Cuman ini ada mitos lagi ya, teman-teman, yang percaya untuk mitos Nova di Ocean Malam ya, kita coba lagi. Nova di Ocean Malam, sekalian saya buang penasaran juga. Masa sih udah 10 kali, berarti ini yang ke-11 <laughs> Oke okay. huh? Oke okay, kita udah selesai kita coba lihat tengah malam ini ya Mat Bulannya udah sampai di tengah Kita langsung uh, coba tempa aja ke plus 9 Semoga berhasil jadi kita bisa tunjukin tempa untuk G16 Ini harus pakai G16 uh, Dan semoga kita beruntung kawan-kawan Terima kasih banyak atas supportnya yang tetap mantengin channel ini Dan aduh udah sedih banget <laughs> ya sudahlah itu aja saya pengen kasih tahu dan memang saya harus closing juga makasih banyak teman-teman yang udah support dan jangan dianggap serius apa yang saya bilangin ini yang jelas sih, kita hiburan aja untuk menikmati permainan ini dan buat kawan-kawan semua yang masih lanjut bermain aktif selamat bermain have fun dan jangan lupa kasih komentar biar teman-temannya pada pintar cabut dulu bro gua on top tuh jam